Guys. Gapar guys Gapar lagi guys Setelah sekian lama mengudara Aduh. Melelahkan Melelahkan sekali uh. Mantap guys Ke poin ketiga guys Mantap